gambaran Dedek Lesti dan kakak Bilar nanti persahabat ya masya Allah kalian pasti ingat banget nih float Dedek dan kakak pilar ya luar biasa kakak Bilar lagi gendong uh, anak kecil ya duh ini gambaran banget nih untuk Leslar nanti ya masya Allah luar biasa mudah-mudahan untuk persalinan Dedek Lesti nanti diberikan kemudahan dan kelancaran amin ya robbal alamin. Diunggah momen oleh akun Instagram sahabat Leslar Taiwan Kalimat caption juga dituliskan dalam postingan tersebut Gambaran lebaran nanti ya Duh udah gambaran lebaran aja nih persahabat. ya Masya Allah mudah-mudahan selalu sehat yang terpenting untuk dede dan baby L Dalam postingan tersebut juga banyak sekali tanggapan Banyak sekali respon dari para fans Salah satunya dari akun Henny underscore Octavia gak sabar mudah-mudahan sehat-sehat semua amin doakan selain terbaik pokoknya persahabat ya untuk dede dan kagabilar dan yang pertama baby alnya persahabatnya mudah-mudahan selamat dan selalu sehat amin dan berikutnya kita lihat juga ada sebuah unggahan spesial banget ya dari ig nya kagabilar dan dede elsi Kejorani live bareng masya allah perhatikan dalam postingan ini dede semakin hari terlihat semakin cantik banget persahabat ya setuju gak nih <gih> luar biasa apalagi melihat senyumnya, pasti kita semua dibuat bahagia Masya Allah bungil cantik luar biasa mudah-mudahan selalu sehat dan selalu bahagia dan juga kembali oleh aku sahabat Lesa, Taiwan juga persahabat tidak kalimat caption juga yang dituliskan luar biasa nih Kalian merasa nggak sih? Kalau dede makin hari makin cantik banget, Masya Allah. Tabrakallah ya guys, kata orang kalau lagi hamil auranya cantik banget, anaknya nanti cewek katanya tuh. <tip> Tapi apapun, detun yang penting sehat, lahir batin tidak kekurangan satu apapun, amin. Yang penting kita doakan yang terbaik buat kesehatan idola kesayangan kita banyak banget yang setuju persahabat ya bahwa di daerah semakin hari semakin cantik nih yakni dari akun Instagram Ria Anscar Herianna mengatakan setuju min katanya tuh bomil kita auranya makin cantik banget Masya Allah banget ya yuk doakan yang terbaik mudah-mudahan dia dia selalu diberikan kekuatan kesabaran dan kesehatan selanjutnya kita lihat juga nih, masya Allah banget ya ada sebuah kabar bahagia kabar membanggakan dari fanbase yang luar biasa l2w.id ini luar biasa ya, para sahabatnya fanbase yang selalu menebarkan kebaikan yang selalu menorehkan prestasi ini akan membangun masjid Leslar Lovers ya masya Allah ada sebuah kalimat caption info juga yang kita dapatkan dari postingan tersebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari Leslar Lovers World Mengucapkan terima kasih banyak Untuk para donatur khususnya Leslar Lovers Semoga para donatur mendapatkan Pahala yang sangat besar Dan kami akan mengumumkan Hasil donasi sementara Yaitu sebesar 75.442.796 Dan donasi akan Tetap dibuka Tuh, Persahabat ya masya Allah yang sudah terkumpul Sebanyak 75 jutaan nih, luar biasa, semoga selalu berkah okay? Mudah Mudah-mudahan secepatnya bisa terbangun masjid impian, yakni masjid Lesnar Lovers. Dalam postingan tersebut tentu banyak sekali pujian, banyak sekali respon yang sangat positif. Yakni salah satunya dari akun United almira, menyatakan dalam kolom komentar, Subhanallah, sehat selalu para donatur dan kakak-kakak L2W. Semakin bangga, mudah-mudahan kita sebagai fans sejati tetap kompak dan tetap selalu solid, selalu mendebar kebaikan. Berikutnya kita lihat juga persahabat ya, ini membuat kita semakin penasaran dan gak sabar banget ya. Terpampang ketika live Instagram di IGS-nya kakak Bilar dan relasi Suki Cura. kita lihat bahwa di dinding itu terpampangnya kan foto cute ketika di Cianjur. Mudah-mudahan saja di Afar sahabat ya Di FOSDV-nya mereka Masya Allah Kita masih menunggu tentunya kabar baik Kabar bahagia dari idola kita ini Diunggah kembali momen tersebut oleh akun virus.lesslar Kalimat caption pun dituliskan Sabi kali ya foto yang dilingkarin itu di post feed Semoga tergerak hatinya Hashtag lesslar tuh mudah-mudahan tergerak hatinya mereka Dan langsung memposting Foto cute yang nyata di dinding ketika live IGS barang Ya Masya Allah banget <guluh> Mudah-mudahan tentu kita semua mendapatkan kejutan Kabar bahagia dan kabar baik dari idola kita Tetap stay tune terus di channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate Dan terhangat selanjutnya Ini dulu informasi di pagi hari ini Bagaimana tanggapan kalian selalu berkomentar? Bagi ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.